Di kabar pertama persahabat kita lihat Ada informasi penting banget ya untuk keluarga Konoha Jangan lupa dukung Bunda Lesti di aplikasi Jux Sebagai Superstar per persahabat ya Lesti tentunya kita dukung, kita voting di Jux ID Superstar pick ya Jangan lupa semangat terus peroleh sementara untuk saat ini, persahabatnya Bunda Lesti berada di nomor 34 Silahkan voting pakai koin gratis kalian Itu informasi langsung dari L2W Mudah-mudahan kita kompak, mudah-mudahan kita solid Untuk dukung karya-karya Bunda Lesti Kejora Kemudian persahabat, disimak juga ada momen spesial juga nih hari ini persahabat ya kita lihat di sini ada momen acara kangen dari Lesti Lovers Jateng atau Lesti Lovers Jawa Tengah. Momen keseruan hari ini, Masya Allah, mudah-mudahan selalu kompak, selalu diberikan kesehatan juga. Semakin solid untuk selalu mensupport dan mendukung Lesti Kejora, terutama untuk karya-karyanya. Amin. Kita lihat juga perselabat ya, momen spesial, video call juga dengan ayah Kejora. Wah, Masya Allah, senang banget ya. Untuk hari ini, video call langsung dengan ayah Kejora, walaupun ayah Kejora memang belum bisa untuk menghadiri acara Lesti Lovers, kangen di Jawa Tengah. Kita lihat juga perselabat untuk selanjutnya diunggah Bang Yudi Revan. Perhatikan, para sahabat, Yudi Reva satu jam yang lalu memposting lagi liburan. Sepertinya, para sahabat, ya. Untuk weekend saat ini, Bang Yudi memilih mancing. Wow, Alhamdulillah, strike dapat lauk buat pulang. Katanya itu, Masya Allah, seru banget, ya. Weekendnya untuk keluarga besar Papa B, Masya Allah, mudah-mudahan selalu sehat, selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Kemudian juga, para sahabat, kita lihat di unggahan Kanova lima jam yang lalu. Mengunggah foto baby L Dengan opa dan oba Masya Allah Senyumnya Abang L membuat kita semakin semangat Untuk dukung Leslar Ini penyemangat ini Tentunya kebahagiaan untuk kita semuanya Doakan untuk Abang L Semoga baby L Menjadi anak yang soleh Menjadi kebanggaan kedua orang tua Nah henti, -henti doa terbaik Pastinya selalu kita berikan untuk Leslar Family untuk berikutnya juga para sahabat perhatikan. Ada postingan dari Kak Rosa Nusantara 24 lar ini, postingan semalam. Ada sebuah pertanyaan kira-kira siapa big mouse nya A, mantan manajer, B, mantan ART, C, pengacara, dan D, teman lama yang benar dikasih helm Komkos katanya tuh. Oh, para sahabat ya, ini pertanyaan dari Kak Rosa Nusantara 24 lar. Kemudian juga, persahabat, jangan lupa warga Konoha untuk mendukung Bunda Lesti di Celebrity of Deals 2022. Untuk perolehan sementara, Bunda Lesti Kejora masih di bawah Kak Nagita Slavina. Dengan perolehan voting Bunda Lesti 1.521 votes dengan setara 3 persen, yuk sama-sama persahabat ya kita dukung. Karena di nomor pertama itu ada Haiko Vanderveken dengan perolehan voting 15.006 votes. Di nomor dua ada Aarauvi persahabat, di nomor tiga ada Ranggaza, Yasmin Epor, selanjutnya ada Georgina Abraham, Sandrina Michelle. Dan ada bundanya Lesti Kejori di bawah Nagita Slavina Yuk sama-sama terus semangat Dukung kompak pastinya warga Konoha Kita yakin akan semakin solid untuk mendukung karya-karya bunda Lesti tentunya Dan pastinya para sahabat kita juga masih menunggu cidukan-cidukan vitamin Dan pastinya kabar-kabar baik dari idola kesayangan kita Jangan kemana-mana persahabat, terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar-kabar spesial dan pastinya kabar terbaru dari idola kesayangan Lesti dan Rizky Bilar. Ini dulu informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.